Oke, okay, pada tutorial ketiga, kita akan belajar bagaimana membuat HTTP client untuk mengirimkan data ke server. Oke, okay. uh, jadi kita akan memiliki komponen baru berupa form, gitu ya, form untuk mengisikan data-data yang ini dikirimkan, ya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin komponennya, ya. Melalui Node.js Command Prompt, Anda panggil um, perintah ini, Ionic Generate. Komponen diikuti dengan nama komponennya product form. Ya, tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Untuk menjerit, form ya, komponen product formnya sudah selesai dibuat. Dan kalau Anda lihat di sini akan muncul folder product form, dan ada HTML-nya yang masih templatean, ada komponen controllernya yang juga masih templatean. Oke, okay. seperti itu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan edit HTML-nya. Anda bisa copy paste ini, view yang ada di sini, yang ada di slide. Masukkan ke view yang ada di product form. Um, sebagai gambaran, di sini ion item adalah masing-masing uh, inputan yang ada di form. Dan Anda bisa lihat kombinasinya ada label hanya teks biasa, product name, kemudian diikuti dengan sebuah teks input ya untuk product namenya. Dan anda lihat ada two way binding ya masih ingat, jadi teks input ini mem memiliki two way binding dengan variabel product name. Jadi kalau kita mengisikan product name lewat controller maka otomatis muncul di dalam input ini. Kalau kita ubah datanya juga dengan uh, di dalam input ini, maka otomatis yang di controller variabel product name juga akan akan terupdate. Itulah mak maksud dari two way binding. Demikian juga kita gunakan untuk product price dan juga untuk product URL. Oke. Okay. Selanjutnya kita kopikan bagian yang diskon item range. Di sini kita menggunakan ion range Mengacu pada website dokumentasi frameworknya Ionic, Ion Range itu modelnya seperti slider yang Anda bisa slide kanan kiri, gitu ya. ya Jadi ada macam-macam cara penggunaannya, tapi yang jelas um, cara pakainya sederhana menggunakan tag Ion Range. Oke, okay. kemudian ada sebuah tombol untuk melakukan penyimpanan. Nah, kemudian di dalam product form komponen ts kita siapkan variabel-variabel yang sudah dibayangkan ada product name, product price, URL dan diskon ada satu yang enggak ya, yakni product descriptions yang memang nggak kebanyakan juga di sini nah kita siapkan di product form komponen ts jadi kita menuju ke product form komponen ts kita siapkan variabel-variabel tersebut saya akan kopas, ctrl C ctrl V yang seperti ini Oke, okay. uh, name, price, URL, dan diskon, dan ingat, ini sudah dituai, bandingkan dengan si formnya, si viewnya. Oke, okay, sekarang uh, ya, ini penampakannya, cek tampilannya. Kalau Anda lihat ya, seperti ini. Dan untuk menangkap data yang ada yang dari form ini, maka uh, bentar ya. Oh ya, kelupaan tunggu dulu, Anda ada yang, ada yang lupa nih ya. Jadi produk form ini agar bisa dipakai, ya komponennya agar bisa dipakai di Angular kita, kita akan tambahkan di app module. Jadi Anda buka kembali app module.ts ya, tambahkan import product form komponen. seperti ini, oke? Okay. Import product form komponen from bla bla bla. Kalau Anda ingin Anda bisa Tambahkan root sendiri tapi tidak usah saat ini. Kemudian setelah diimport jangan lupa dituliskan di declaration di sini. Declaration ini memuat komponen-komponen apa saja termasuk komponen buatan Anda um, yang ingin dipakai atau ditampilkan, digunakan di dalam angular project Anda. Jadi ada product form component di sini. Oke itu ya. Kemudian taruhlah produk form komponen di app komponen HTML atau di lain tempat ya boleh di lain tempat juga boleh. Jadi misalkan um, produk form komponen ini ya uh, maaf ini ya anda bisa lihat sorry sorry ini. Jadi anda bisa lihat selektornya adalah app product form. Jadi ini saya saya copy. Anda bisa taruh di app komponen atau di tempat yang lain. Oke, okay. jadi misalkan saya letakkan di app komponen TS, di uh, HTML-nya, oke, okay. ya mungkin di atasnya router outlet, oke, okay. kita akan bikin apa yang namanya, tag-nya app product form, seperti ini, teman-teman, ya, oke. Okay. Nah, nanti kalau di, dijalankan tampilannya akan seperti ini. Ya, ada sebuah form, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat produk PHP-nya, add produknya, yang dipakai untuk menangkap data yang dikirimkan. Jadi kita tekan ctrl N, Control S, simpan ke C sampai PHP.doc, PHP, eh, simpan dalam format. PHP beri nama add product.php kontrol okay. V seperti ini oke okay. seperti biasa ada header access control dan extract post dipakai untuk mengekstrak data uh, postnya menjadi variable-variable kecil-kecil seperti ini ya variable terpisah dollar name, dollar price, dollar diskon, dan seterusnya kemudian kita bikin koneksi Tentu saja ini adalah Uh, PMN ya tadi, oke, okay. ya PMN, nama, nama database saya PMN, kemudian uh, insert into products name, price, discount, URL, descriptions, oke, okay. kemudian valuesnya adalah dollar, name, price, dan seterusnya, kita jalankan query-nya, kemudian jika sukses, ini return true, maka artinya sukses, atau sat, atau angka ya saya, nanti saya akan saya cek ya ini datanya apa kalau iya maka ada array tambah data sukses kalau gagal munculkan error ya array pesan ini kemudian kita encodekan json encodekan dollar my arr oke okay, teman teman sekarang kita akan uh, kembali lagi ke product service ya anda buka kembali produk service ts dan kita importkan HTTP params. Import HTTP params. Ya, angular comma HTTP. HTTP params digunakan untuk menginjekkan data ke dalam uh, objek HTTP client. Ya, data tersebut, ya, data yang berasal dari, tentu saja berasal dari apa? Berasal dari um, form yang tadi kita sudah buat. Oke. Okay. Kita buat new product, fungsi new product di sini. Oke, okay. fungsi new product ini punya parameter, ya, parameternya lengkap seperti yang Anda lihat di uh, slide sebelumnya, ada string, uh, sorry, name, price, discount, url, dan seterusnya. Dan new product ini akan kita buat observable. Oke, okay. new product ini kita return value-nya adalah observable. Kenapa? Karena kita selain mengirimkan data ke server, kita juga mengharapkan hasilnya. Hasilnya apakah data tersimpan sukses atau malah gagal. Oke, okay, selanjutnya adalah kita buat uh, objek HTTP params, let body params. Oke, okay, khusus HTTP params tidak perlu diinisialisasi di app module dan juga tidak perlu diinisialisasi di konstruktor, di ya khusus HTTP params kita tidak perlu lakukan apapun ya tinggal kita declare di sini new objeknya kemudian di masing-masing masing-masing data name price dan sebagainya kita injectkan ke dalam bodinya ini ya body dot set name dollar koma uh, name nya diambil dari sini price dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya oke okay. termasuk url dan deskripsi kemudian kita akan post datanya ke server menggunakan objek http Ya, objek ini, http.post localhost hmp, addproduct.php dan ada parameter di, di, di parameter kedua di post ini, yakni uh, http param objek yang berisi data yang diinjekan yang ingin dikirimkan ke server. Oke, okay, harap diingat bahwa nama-nama ini oke, okay, name price blablabla ini harus sama persis dengan di php jadi name, price, diskon dan sebagainya harus sama persis ya, jika salah, maka ada kemungkinan datanya tidak terbaca oke, okay. seperti itu teman-teman nah eh, di dalam product form sekarang ya, di dalam product form kita mau subscribe new product ini oke, okay. jadi kita buka product form komponen TS kita mau subscribe product service, ya yang tadi kita buat observable-nya. Di sini kita import product service from product service. Uh, jangan lupa di di constructor. Public PS pro product service. Oke. Okay. PS product service. Kemudian buat fungsi add product yang akan dipanggil ketika tombol simpannya di dalam formnya ditekan. Jadi kita buat fungsinya add product seperti ini, kemudian um, kita subscribe ke new product, ya, new product ini yang ada di server name, price, dan sebagainya sekali lagi, kita bisa ambil dari masing-masing ini, product name koma product price koma product discount koma dan product url seperti saya katakan tadi form kita tidak ada description sehingga kita pakai ini apa petik-petik oke okay. ini lupa di semua di. dis ya seperti ini ya teman teman oke okay. dan um, selesai karena ini adalah observable jujur produknya maka kita panggil subscribe buka titik koma oke okay. supaya jelas Uh, saya akan pindah baris ya, bikin seperti ini ya. Nah, oke okay, subscribe. Oke, okay, seperti biasa di sini akan kita buat function tanpa nama atau menggunakan arrow function. Oke, okay. dollar data panah kurung kurawal seperti ini dan kita tinggal mengalokan data pesannya data pesan ini diperoleh dari add product yang dia meritakan sebuah array pesan ya jadi kita akses array pesan ini menggunakan dolar sorry data pesan oke okay. ada satu lagi bahwa diskon ini satuannya bukan persen gitu ya bukan 20% 30% no tetapi berbentuk floating ya jadi kita benar-benar bagi dengan 100 ya agar hasilnya nanti misalkan 70 berarti 0,7 nanti tersimpan di dalam uh, database kita Oke okay. beres dan terakhir jangan lupa kita mainkan event add product ini ya fungsi at product ini ke dalam event klik yang ada di tombol simpan jadi Anda balik ke product form komponen di sini kita mainkan klik ya add product kurung-kurung. Ya, jadi, kalau simpannya diklik, maka add product dipanggil. Kalau add product dipanggil, maka dia subscribe ke fungsi new product, punyanya product service, uh, product service-nya punya HTTP client, di dalamnya ada HTTP params, objek-objek yang kita passing di sini akan dikirimkan ke server dan ditangkap oleh server di dalam API edit add product ini, kemudian dilakukan insert. Hasilnya ada dua, entah dia sukses ataupun error. Dan apapun itu hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk alert. Itu yang, ya, itu flow-nya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, saatnya kita testing. Oke, okay. jadi kalau Anda akses halaman apapun, ini pasti nongol gitu ya, form ini, karena dia diletakkan di dalam, di, di dalam app komponen dan di atas, Router outlet, ini bawahnya adalah router outlet teman-teman ya. Jadi kalau Anda akses apapun, dia pasti nongol. Kalau mau, ini bisa Anda buatkan komponen sendiri, oke. Okay? Jadi kita langsung coba aja tes, product price-nya Anda isi sembarang, product URL-nya Anda isi sembarang, dan diskonnya nya isi sembarang, tekan simpan, tambah data sukses, apakah betul tambah datanya sukses? Maka kita bisa uh, mengecek di product pros table ini, Tesnya masuk kecuali deskripsi yang masih kosongan ya. Dengan demikian kita berhasil mengirimkan data ke server ditangkap lewat uh, skema REST dan menggunakan API untuk akses setiap database yang kita miliki. Oke. Okay. Dan nah ini tugas harusnya sudah sudah selesaikan ya Jadi kita bisa uh, menerapkan hal yang sama observable dengan HTTP client untuk detail produk phone Anda untuk membaca detail dari produk phone. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.